Halo Papa, Halo. apa kabar? Kembali di Gungengan Papa, Gungengan Papa bersama Papa Ical. Papa Ical ini rangernya Gungengan Papa kita kenal nih. Cuman ini episode Papa Tayatan kok. Gue pengen curhat, gue pengen pengen ini meng, kan uh, mengungkapkan rasalah. Kita merasa kecewalah gitu loh uh, dengan ya. Kondisi seperti ini, jadi kita nggak bisa mudik, kita nggak bisa Lebaran, budaya kita berubah, papa. Intinya dari dasar hati kami, papa, yang paling dalam, kita mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Besok Lebaran, siap-siap-siap di rumah, dapur itu ngebul Besok Lebaran, jadi mohon maaf lahir batin, terus juga. Maafin kita gak bisa pulang kampung, maafin kita gak, ya, ya gak bisa ngasih apa-apa, cuman bisa ngasih satu buah lagu, uh, baru, baru ini buat tulis juga, uh, exactly barusan sih, berhubung ada papa Ical kita coba ya, lagunya kayak gini lagunya, judulnya penyesalan, maaf. <tuh> Jika aku dapat mengulang kesekian waktu yang lalu, takkan pernah aku lakukan kesalahan itu jika... Aku dapat memulang Untuk mencintai dirimu Takkan pernah Aku lakukan Kecewakanmu Tuhan beri aku Kesempatan untuk dapat mengulangi semua apa yang pernah aku lakukan Agar tiada pernah ada penyesalan Baran, mawa, lebaran, papa, hmm. Tuhan beri aku kesempatan untuk dapat mengulangi semua apa yang pernah aku lakukan agar tiada pernah banyak salah